Oke selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada selamat bergabung di panen hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022 wow. Dan uh, pastinya panen hadiah undian tabungan BIMA ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bang Jatang untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya Luar biasa sekali dan panen hadiah undian tabungan BIMA periode 1 tahun 2022 untuk wilayah koordinator Surakarta kali ini dilaksanakan di kantor cabang Klaten Oke, kantor -kantor di Klaten, -Klaten ya. ya. Nah, sebelum kita memulai pengundian pada kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling dari Bapak Asap Alkafi Ananda Putra, yaitu nasabah bang Jateng, kantor cabang Klaten. Akan saya Sabal kafi biasa dipanggil Asyap, saya uh, founder dan presiden dari e Chicken Indonesia. Um, jadi Chicken Indonesia adalah perusahaan startup di bidang peternakan yang bertujuan untuk memperdayakan peternak lokal dan kita mau modernize uh, poultry farmer di Indonesia, khususnya peternak ayam. Jadi kita provide teknologi untuk uh, climate control ya. Jadi climate control ini tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas ayam peternak. Dan dari situ kita ngebuat ayam itu lebih nyaman gitu. Dan karena ayamnya lebih nyaman, uh, ayamnya jadi lebih sehat gitu ya. Dan juga menghasilkan produk yang lebih maksimal juga. Karena di bisnis ini tujuannya adalah untuk mengkonversi meng pakan menjadi daging gitu. Jadi FCR. Jadi teknologi kita bisa... Uh, ngebuat peternak itu harusnya bisa dapat penghasilan lebih banyak. Gitu. Uh, dari teknologi ini kita akhirnya bisa matchmaking um, supply and demand gitu. Jadi kita tahu uh, peternak uh, produksi ada di mana, jumlahnya berapa, posisi ayamnya sehat atau sakit gitu ya. Dan kita bisa matchmaking ke kebutuhan end user gitu. Itu ngebuat akhirnya kita bisa lebih efisien, kita bisa kasih uh, harga ayam ini lebih bagus untuk market juga. Ya jadi motivasi aku waktu awal mulai bisnis sebenarnya sesimpel aku pengen buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi dari SMP tuh aku udah berpikir gimana sih caranya berdagang berbisnis gitu ya. Terus uh, waktu kuliah juga aku sempat jual minuman gitu, sampai akhirnya kan aku ngedalamin sesuatu waktu kuliah, yaitu agriculture gitu. Nah dari situ akhirnya uh, aku ketemu nih sama partner di kampus gitu ya, akhirnya kita bikin startup yang memang uh, kita punya tujuan untuk uh, impact sosial gitu buat perdayain Uh, peternak ayam gitu sih. Um, yang pasti saya sangat happy dan enjoy ya dengan uh, pekerjaan ini uh, karena di usia sekarang tuh kita udah bisa uh, kasih dampak sosial gitu, terutama buat peternak dan juga buat uh, tim kita gitu. Kita ada um, 500 orang di um, Pulau Jawa ya tersebar di Pulau Jawa dan juga ada 2 ribuan peternak di ekosistem kita yang berharap bisa ngasih kita jaga ketahanan pangan gitu di Indonesia. Ya. Yeah. Buat aku memulai apapun itu Um, sangat penting ya untuk kita memulai lebih awal gitu, lebih muda Karena ketika lebih muda kita punya ruang yang lebih banyak gitu Karena ketika nanti kita udah tua itu ruangnya udah makin sedikit Kita udah punya, udah punya keluarga gitu ya Dan tanggung jawab kita juga udah besar Jadi memang uh, ketika kita memulai dari muda itu akan membentuk mindset kita Akan membentuk uh, pengalaman kita dan tentunya kita juga bisa lebih konsisten gitu Ini ketika kita berwirausaha, kita butuh uh, manajemen keuangan, dan tentunya kita mempercayakan bank jateng untuk menjadi uh, bank untuk transaksi. Dan juga, uh, kita ada manajemen tabungan, dan juga kita ada fasilitas dari KUR gitu ya, untuk membuat uh, ekspansi bisnis kita lebih jauh lagi gitu, karena ada kemudahan dan akhirnya ada uh, support untuk. Kita ke depan, dan tentunya itu sangat uh, membantu dan sangat berdampak kepada perusahaan kita. Jadi, harapan ke depan, um, harapannya aku bisa jadi pengusaha yang lebih baik, yaitu dengan memberikan dampak yang jauh lebih banyak, terutama untuk uh, peternak di Indonesia, ya, dan juga memberikan dampak untuk uh, ketahanan pangan di Indonesia dengan percaya jatuh. dan kita sudah terhubung dengan Bapak Asyap Alkafi Ananda Putra dan juga Bapak Setia Pamungkas selaku pemimpin cabang Klaten. selalu selamat siang. Ya. Pak, ya, ya. Dulu ya. jangan-jangan dari Timnas Persija ya? Oh, <laughs> Bapak ya? Pamungkas. Oh, oh beda ya. Bapak, <laughs> Atau... Setia. bapak Setia, Bapak Setia. Bapak Setia ya. ya. Dan juga ini Bapak Asyap ya? Iya, Beb. Panggilnya? Bapak Asyap kok boleh tahu ini uh, Seorang udah swasta pak ya? Iya, betul betul. Kalau bisa bergerak di bidang apa nih pak? Uh, kita bergerak di peternakan ayam. Woi, jangan ayam yang tiap hari aku makan. Pasti. Dari ya, pak Alcik, oke. Geprek ya? Ya. mungkin ya? Dong. Iya. <laughs> kita doain lancar terus pak ya usahanya pak ya. ya Dan kalau boleh tahu dari kapan pak mulai menggunakan tabungan Bima ini? Dari dua ribu dua puluh kalau nggak salah. 2020, 2020 ya Pandemic ya waktu itu ya Oke ya. betul ya Sudah siap Bapak uh, Asyap? juga juga Bapak Setia siap Bapak Setia? Siap setia. Oke sebentar setia. Tapi saya akan mengundang langsung ya Sebelum melakukan pengundian Kita akan undang ratus panggung langsung saja Dari pihak notaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dan juga Polsek Semarang Tengah Monggo Bapak-bapak yang siapkan ya. Iya Masih semangat Pak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 Ya, oke, oke. oke, pencetnya sekali aja Pak ya, sesuai dengan apa-apa saya. Oke, bisa pencet tombol enter sekarang. Iya, ya, okay. ya, kita akan undi ini dia wilayah Korea, Surakarta. dulu, saya penasaran ini berapakah musim spender yang keluar ini ya. Okay, dan silahkan menekan tanda enter Baik. untuk stop. Oke okay, okay, bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak kita akan lihat pemenangnya? Pengundian untuk wilayah koordinator Surakarta, nomor kupon dan nama-nama yang keluar para saksi menyatakan... Sah. Luar wow, biasa, saya ucapkan selamat kepada para pemenang Mitsubishi Expander. Nmax dan juga emas dan saya akan bacakan ya pemenang dari Mitsubishi Xband. Oke kita lihat di layar langsung ya. ke layar. Ini dia yang pertama. Selamat kepada Agus Purnama cabang Surakarta. Kemudian ada Sri Sumarni dari Capem Kota Klaten. Oke yang ketiga Nining Endang Sri Wahyuningsi cabang Sragen. Ada Narto Tunggul Raharjo dari cabang Wonogiri. Oke, selanjutnya Endang Retno Murwani, cabang Palur Karanganyar. Ada Bunur Najah dari cabang Pasar Simo. Dan yang terakhir ada Bapak Sutanto, cabang Sukoharjo terpetan sekali lagi luar, luar biasa. biasa sekali, banyak sekali hadiah dari Bang Jateng ya. Oke. Dan untuk pengumuman pemenang Yamaha Nmax dan juga emas dapat dilihat di seluruh kantor Bang Jateng. Surat kabar dan juga website dari Bang Jateng. Dan pastinya untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan Bima dimanapun anda berada, untuk mengetahui pengumuman undian lainnya jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe YouTube channel Bang Jateng Betul ya. Jangan sekali. lupa ya. Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan Bima juga ada info menarik lainnya. Jangan lupa subscribe.